Sepatut ke tak? Tuhai tanya katanya. Bob, bila bala tu hai waktugum, mereka itu akan minta niu, tu hai, apa waktugum ke atas kami? Susah ni. Jauhlah bala daripada kami. Tak gitu. Tapi Allah ta'ala ya janyi kepada Nabi. Wama ma kan Allah li yu'azibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa Allah janji kepada Nabi Muhammad dan kepada umat dia SAW alaihi wasallam Allah tidak akan buat turun bala ke atas orang yang munghe Muhammad duk sekandinga puak tu maknanya kalau dan nabi do ada tiak-tiak tepat Allah Taala tak waktu turun banda. Allah tidak akan buat turun banda selama mano mereka itu masih lagi duk istighfar. Sebab tu kita boleh kamlang daripada Allah Taala daripada ayat ni. Dedo ada lagi orang duk istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada lagi orang duk semaya, orang duk doa, orang duk menangi. Doa istighfar, doa bertaubat, insya-Allah Tuhan tak waktu turun bala. Tapi kalau lah Tuhan waktu turun bala juga. Satu adalah ujian betul-betul Allah Taala nak uji manusia walaupun jujur baik. Doa ada dikalangi rama-rama saat ni. Kena juga bala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفبعذابنا يستعجلون أفرايتم إنما تعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما من وما كنا ظالمين. Ayat 204 pak, sampai 209 ratus surat kita pergi sekatu dulu dah. Kalau dah ada masa lagi, kita tambah lagi. Hubungi dengan orang-orang kafe yang pendirian mereka mengejek-ngejek ataupun buat main-main dengan uh, ajarin Allah dengan Kro'er. Lepas itu menganying uh, supaya dicepakkan azab turun kepada puak-puak dia. Allah Ta'ala firman dalam ayat dua ratus pak ni Kalau lah demikian keadaan mereka Maka patut kau mereka meminta disegerakan azab kami Maknanya sepatut hey, tak Hei orang-orang kafe Mungkin tak gerti dah Mungkin tak berimedah Tapi dok menganying lagi mitok Supaya Allah Ta'ala Wakturung balau Wih cepat-cepat Supaya ada satu ayat yang Allah Taala firman kata-kata orang kafe dia katanya in kana hadha min indi min indi rabbina fa amtir alaina hijaratan kalau sekiranya quran ni benar ajaran nabi yang dok royak tu benar maka cuba awak turun apa hujan batu ke atas kami nak royak katanya ha tai orang kafe pada zamir tu patu zamir-zamir belong pada nabi Muhammad lagi orang kafe itu seolah-olah katanya Wak menganyi mainnya dengan benda-benda yang tak sepatutnya di, disebut ataupun dirasai gitulah ada nota kaki 1 2 3 4 di dalam uh, surah asy-syu'ara ni kalau nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi amaran kepada golongan kafe musyrik bahawa mereka akan ditimpa azab seksa kelak disebabkan kekufuran mereka mereka meminta disegerakan azab yang dijanjikan itu Tetapi kalau disegerakan Mereka, pul mereka pula meminta tempoh Tidak ke ganjin Maknanya Tekoh dia minta Nganying-nganying itu Dia berasa sedap mulut sangat Tapi kalau sekiranya tu Hewak turun sungguh balau ha, Nanti Jeriklah Gitalah Sepatut ke tak Tuhan tanya katanya, Bob, "Bila bala tu hai waktu turun, mereka itu akan nitaknyo, Tuhan, bak apo waktu turun ke atas kami? Susah ni. Jauhlah bala daripada kami hari itu." Tapi Allah Taala ya janji kepada nabi. "Wa ma kana Allah li yu'adzibahum wa anta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 Allah Ta'ala tak buat turun bandar. Kali kecil mudah-mudah pun, dai bagi org-org cafe tu hai tak buat turun bandar kepada puak dia, kalau dia Nabi dia ada sekali. Lepas tu tu berita gembira pula kepada orang Islam, siapakah hari kiamat. Wa makanan Allah mu'azibahum, wahum yastaghfirun. Allah tidak akan buat turun bandar, selama mana mereka itu masih lagi duduk istighfar. Sebab tu, kita boleh bolehkan cai daripada Allah Ta'ala, daripada ayat ni. Dia ada lagi orang yang istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al la ilaha illahu al-hayul qayyum wa atubu ilaih. Ada lagi orang yang semayah, orang yang doa, orang yang menangis. Yang istighfar, yang bertawabat. Allah tuhatan waktu kau bala. Tapi kalau lah tuhatan waktu kau bala juga. Itu adalah ujian betul-betul Allah Ta'ala nak uji manusia, walaupun jujur baik, duk ada di kalangnya, ramah-ramah saat ni, kena juga balar. Sebab, pucar boleh balar tuhan hand awak turun ni, ia adanya benda mungkar. Benda hak manusia duk buat, dengan berjudi, dengan zina, mabuk, kaya dan sebagainya, dia ada tu. Terutamanya, bala hak Tuhan nak turun iaitu dengan sebab zina banyak. Pak kalau kita tengok dalam sangkom kita zaman-zaman ni masya-Allah. Kita tak ada lagi tengok orang buat zina. Tapi dengar daripada orang duk royak, ya tuduk kecek boleh katakan seluruh tiap-tiap kapung, ada berlaku. Apa tas lagi tepat-tepat yang pasal orang duk gelomok jatah tino duduk sekali go tu go ni wak go masya-Allah banyak ani kita kena yakin katanya tu hal waktu buruk banda ni adalah dengan sebab dosa yang manusia tu buat sendiri wattaqu fitnatan la tusiban alladzi zalamu minkum khassah wa alamu anna allaha shadidul iqab yang Allah Taala firman mung takutlah beringatlah fitnah banda yang akan turunnya, buka hanya ke atas orang-orang zoleng, dikalaukan kamu sahaja. Dah. Maknanya, buka kena atas orang-orang jahat, orang-orang karut, orang-orang buat dosa sahaja. Dah. Tapi, umumnya kena berlaku. Tak ada kira orang-orang berdosa, orang tak berdosa, tina, jatah, tua, muda. Kena habis. Ha, supaya juga, klik kepada ayat ini semula, orang-orang kafe, duduk mitok, supaya, waktu turun bandar. Allah. Itu yang berlaku, Ya. Afara aita imma ta'na hum sinin tanyo pula tanyo tak ada nok kepada jawapan tapi tanya untuk teun teun stik teun kaum ruสึก ya itunya bagaimana fikiranmu wahai Muhammad jika kami berikan mereka menikmati kesenangan bertahun-tahun maknanya hey Muhammad mun tak nampak lagi ko orang hendak menetar mu duk menetar ugamu duk menetar kita Allah Tuhawi panjang. Puk-puk dia hidup kesini, boleh makan, minum, seronok, beranok, kerjam, suka ria, kokeh-kokeh-kokeh dalam hidup. Ingat. Iaitunya, beri amarah. Thumma ja'ahumma kanu yu wa'adun. Kemudian datang kepada mereka azab seksa yang dijanjikan kepada mereka. Kalau tak seksa atas dunia. Cirak. Lepas badan mati, cirak kena seksa. Sebab tu orang-orang yang Allah Taala rayak di dalam quran lari tak lepas. Lari tak lepas. Inilah yang Nabi rayak katanya illa ma habasul Quran kecuali benda yang telah ditetapkan oleh Allah Taala di dalam quran maka bagaimana maka macam itulah. Ha tu, lari tak lepas. Sebab tu kita jangan duk duk Minta maaf jangan duduk gebuh pala. Jangan yang surung kita dalam benar-benar hak -benar Tuhan, larang di dalam Al-Quran. Ha Jangan jadi kadi kita. Dud dalam Al-Quran, tengok apa? Ah sia. aku kena no, sia ni. Kecuali orang bertobat, orang beriman dan orang beramal soleh, waktu dia tak sah Benar-benar hak pangpah mari dah, Dia tak sah. Kalau dia duduk buat lagi, duduk tak insaf, dia ya masuk kadi di dalam. Kadi ke dalam kerajaan ni, tu hari rakyat selesai, go to go, ni, go to go, ni, go, to go banyak, banyak, banyak, banyak, banyak. Jangan kita buat masuk, kita duduk di dalam benda-benda yang tu hari patu lepas tu, katanya, dia akan seksa, akan laknak kau, ataupun akan binasa kau. Jangan sama sekali, tidak? Ayat ni ada boleh ayat turung dah, sebab boleh turung saya tak tengok dalam dalam bahasa Arab tak ada tapi tengok dalam bahasa Melayu ni ada Ni ia terjemuh dah, saya baca sikitlah kepada kita ayat 205 dia katanya hak ni afara'aitaimmat ta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma ma kanu yamataun dalam suatu riwayat dikemukakan bahawa pada suatu hari nabi SAW alaihi wasallam nampak gelisah sehingga para sahabat bertanya kepadanya Beliau menjawab, Nabi katanya, Mengapa tidak nampak kepadaku bahawa musuhku adalah umatku sendiri sesudah aku mati? Nah, ini sakut dengan apa? Sakut dengan ayat ini. Yang itu hewi kepada manusia ni Seni, duduk, nampak mewah, gatu gani, gatu gani. Tapi, orang yang jadi musuh sejak daripada Nabi hidup sampai ke Nabi mati pun dia ada lagi sakit baki orang oh yeah, di kalangan umat dia sendiri yang jadi musuh kepadanya berkenaan dengan peristiwa tersebut di atas turunlah ayat yang ke-205 sampai ke-207 yang menegaskan bahawa mereka itu, yaitunya musuh-musuh Islam walaupun diberi kenikmatan hidup bertahun-tahun kenikmatan itu tidak akan berguna bagi mereka ini kita ingat katanya diri kita ni. Nah ya, walaupun ayat yang Allah Taala totok doi ruam, ya orang ore kafir duk menetar Islam, duk mengejek terhadap ugamu. kecek wak nganying nganyi main ya, dengan azak, dengan qara'il, er. tapi hodok bosanyo ya musuh yang ada di dalam selimut. Musuh duk ada di dalam kelambu sendiri. Ya itu apa? Musuh Islam yang jadi orang yang tak paham Islam, pas tu duk menentang Islah. Orang Islam sendiri. Ani Allah kalau sekiranya ada sungguh ni seperti mana yang diceritakan di dalam sebab boleh tidur dengan air ni kita berasa susah hati. Nak pergi becik lagu mana musuh yang ada dalam Islam sedangkan orang tu orang Islah. Allah, wasailah. Sebab tu kita jangan jadi musuh Islah kalau dia orang kafe jadi musuh Islam tu dia cecak-cekak arah nampak katanya orang ni orang kafe. Ha nah, gitulah. Thumma ja'ahum ma kanu Saya baca sekali lagi eh? Kemudian datang kepada mereka azab seksa yang dijanjikan kepada mereka. Ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un. Tentulah kesenangan yang mereka nikmati bertahun-tahun itu tidak dapat memberikan mereka sebarang pertolongan. Sungguh nak suka dengan harta benda dengan anok, dengan pangkat dengan gotu dengan ni tak boleh tolong walaupun sedikit. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Dan tiadalah kami membinasakan mana-mana negeri yang telah dibinasakan itu, maknanya orang-orang zaman dulu-dulu dah sejak daripada belum ada Nabi Muhammad lagi malaikat setelah diutuskan kepadanya lebih dahulu rasul-rasul pemberi amaran mananyo setiap kaum tu adanyo rasul adanyo nabi yang duk beri amaran beri nasihat tapi buat tak percaya juga tak beriman juga maka Tuhan pun buat turu banda dan peracuh buat-buat dia nah sehingga tak tinggal bakor tak tinggal bakor tak tinggal benih walaupun sikit tapi tak ada arah benda ni, Allah Ta'ala sudah pun takdir siap dah. Nah, siapa yang berimeh, siapa yang tak berimeh, siapa jadi munafik, siapa yang benar, siapa salah. Allah ni perlu kepada kita, make him molek dah, benda-benda pasal ini. Nabi tak ada dah. Kita ni, mak Nabi Muhammad, meninggal dunia dah. Tapi ajaran Nabi masih ada lagi, dibaca, disyarah, dihurai, diberi pengajaran dan sebagainya. Kalau rasul-rasul nak orang-orang zamir dulu, tu hai hata rasul pergi kepada kaum dia. Duk sekali, kecek, royak. Tapi waktu, waktu tak dengar juga tu, hai wak turun bala. Kita bahasnya maksiat yang begitu banyak atas muka dunia sekarang ni, takut-takut tu hai wak turun bala pergacu. Akhir sekali, iaitu ni zikra. Wa makunna zalimi. Tu hai wak turun dan apa ni? peracuh pop-pop ni sebagai apa memperingatkan mereka dan kami tidak sekali-kali berlaku zalim. Hu hai tak zalim manusia, tapi manusia itulah duk zalim diri sendiri dan duk buat benda-benda yang apa menyalahi dengan ajaran Allah, ajaran Nabi. itulah insya-Allah dah. Eh. Lepas tu ayat lepas pada ni hubungnya dengan qira' pula. Lepas tu yang masuk dengan Nama surah ni iaitu nya Asy-Syu'ara iaitu nya tuhai rakyat ahli ahli syi' yang selalunya sebut benda hok mereka tak ada buat tak ada amal tapi dok kecek la illahi lagu tu ha nah, insya-Allah deh kita sambung semula ayat sembah daripada ni Wassalamualaikum wa wa wasallam, warahmatullahi wabarakatuh